Hai guys, assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube aku. Dan di video kali ini, hari ini aku tuh pengen ngasih tahu kalian kalau aku pengen nge-review dua produk dari Scarlett Whitney. Nah guys, Scarlett Whitney itu sekarang udah mengeluarkan produk baru, yaitu serum wajah. Dan serum wajah ini tuh bagus banget untuk kulit kalian yang bermasalah. Misalnya kayak punya jerawat, terus untuk menghilangkan noda-noda hitam Dan ini tuh bagus banget dan aku rekomendasi Karena ini Karena aku udah merasakan khasiatnya Itu bener-bener ngefek banget di kulit aku Semoga aja di kulit kalian juga ngefek Tara, ini dia dua jenis produk yang dikeluarkan oleh Scarlet Whitening Yang pertama itu Acne Serum dan Brightly Ever After Serum Untuk produk ini udah ingredientnya udah jelas banget dan sudah badan pom Jadi aman banget buat kalian pakai. Dan packing pengirimannya aman banget Nah untuk masing-masing botolnya ini isinya 15 ml Kejingnya unyu dan praktis banget dibawa kemana-mana Untuk pipet tetesnya enak banget untuk dipakai. Nah guys untuk yang warna ungu ini adalah acne serum Kandungan dari serum ini sendiri ada Thai Tree Water Untuk melawan bakteri penyebab jerawat Kemudian Jeju Centella Asiatica Vitamin C, salicylic Acid Dan Liquorice Extra dan yang berwarna pink ini adalah Break Ever After Serum Mengandung lavender water Untuk melawan bakteri penyebab jerawat Kemudian ada pito whitening Untuk mencerahkan wajah dalam waktu yang sangat aman Kemudian niacinamide Melembabkan kulit Glutathione meningkatkan kelembapan dan elastis kulit Dan yang terakhir adalah vitamin C Untuk membantu menghilangkan flek dan bekas jerawat Untuk harganya cuma rp guys, Murah banget Yuk cobain manfaatnya bagus banget untuk kulit untuk tekstur dan aromanya dia tidak mengandung fragrance ya teman-teman jadi aman banget buat kulit kalian yang sensitif kayak aku dia nggak ada aroma parfumnya sama sekali jadi aman banget nggak bakal mengiritasi kulit kalian aromanya juga sama sekali tidak mengganggu untuk yang serum acne ini dia itu lebih encer gitu terus kalau di -apply, langsung meresap jadi tuh kayak air tapi meresap dan meninggalkan efek glowing luar biasa banget ini tuh bagus banget aku suka dan berbera cocok di kulit aku. Kalau misalnya udah kalian apply di wajah sambil dipijit-pijit gitu, supaya semakin meresap. Dan untuk tekstur, breakly ever after ini dia agak kental dan sedikit berwarna, tidak mengandung fragrance juga, no perfume, dan bisa menghilangkan bekas jerawat ataupun flek hitam. Jadi, tuh aku pengen menghilangkan bekas uh, luka yang ada di wajah aku. Tara, ini dia hasilnya dan menurut kalian gimana bagus banget kan dan aku suka banget karena efeknya itu memunculkan efek kinclong dan glowing gitu Nah untuk kedua produk ini dia tuh tidak mengandung fragrance apapun sehingga aromanya tuh alami dan murni berdasarkan kandungan di dalamnya Jadi aromanya itu khas banget berdasarkan isi dari masing-masing kandungan yang ada di dalam serum ini Jadi aku itu hanya pakai yang Brakely Ever After Serum aja selama dua minggu Karena aku pengen menghilangkan bekas luka yang ada di wajah aku ini dan konsep buat kalian yang punya bekas-bekas jerawat pakai ini tuh bagus banget Aku rekomendasiin karena kalian bisa lihat before after bekas luka aku Duh seneng banget pokoknya Aku seneng banget pakai ini sampai bener-bener bekas luka aku tuh hilang total Jadi saya ayo kalian buruan cobain Kalau misalnya kalian tuh punya masalah di kulit Karena pemakainya ini tergantung Kalau yang ini kalian buat kulit kalian yang bermasalah sama jerawat Kalau yang ini buat kayak aku yang bermasalah di bekas-bekas Bekas-bekas uh, jerawat, luka dan sebagainya yang ada di wajah kalian Untuk menghilangkan bintik-bintik hitam juga Ini tuh bagus banget dan aku rekomendasiin Kalian buruan cobain Karena sebagus ini dan aku suka banget Bener-bener secinta itu aku sama produk Scarlett Dari serum ini Sampai dari produk-produk sebelumnya Dari body care Semuanya aku tuh punya Dan aku udah pake bener-bener Ngefek banget di kulit aku So kalian beruan di order di bawah ya Linknya itu pasti kasih Karena linknya itu asli barangnya Jadi original kalian gak bakal ketipu Sama yang kwe-kwean So itu aja video aku kali ini Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye-bye